Halo perkenalkan saya Erli Nawati asisten ubur-ubur. Kali ini saya akan review Sotus The Series episode 3. Terlihat anak Maba lagi dilatih yel-yel sama Sofomore. Tiba-tiba Artit DKK datang dan berhentiin mereka yang lagi latihan yel. Artit bilang kenapa suara mereka kayak gitu. Gak semangat macam kucing sekarat. Terus si Artit nih nanya ke Sofomore siapa yang ngajarin maba yel-yel kayak gitu. Piah ketua Sofomore bilang kalau dia yang ajarin. Artit pingin Sofomore ini ngulangin seperti gimana mereka nyuruh maba untuk ngelakuin yel-yel tadi. Akhirnya piah DKK ngulangin yel-yelnya berkali-kali. Artit bilang gini cara lo ngajarin mereka. Lo pikir ini udah bagus? Gimana mereka mau pada benar ngucapinnya kalau lo pada ngelakuinnya salah? Artit nyuruh senior tingkat dua ini ngulangin terus sampai benar. Nah si Kong ini paling gak bisa tahan lihat orang lain tertindas. Dia minta izin sama Artit untuk bertanya sesuatu. Si Artit dengan muka malesnya ngeliat Kong, mungkin dalam pikiran Artit. Nih anak lagi nyari gara-gara terus Artit nanya lo mau nanya apaan. Kong jawab dia pingin tanya tentang sophomore, mahasiswa tingkat 2, terus Artit bilang GAKKKKK. Kong ngejawab lagi. Si Artit nyuruh si Kong buat tetap duduk dan diem aja gitu. Si Kong ini bikin ulah lagi dia tetap aja mau ngebantuin para sophomore. Artit jawab kalau dia ga mau dengar. Kong terus aja ngomong si Artit akhirnya marah juga dan nyuruh Kong keluar. Akhirnya si Kong keluar. Sebelum Kong keluar si M ini tiba tiba berdiri dan ngelakuin kayak apa yang Kong lakuin tadi. Akhirnya semua anak anak Maba ikut kayak gitu. Akhirnya karena lima senior lawan segitu banyak maba terpaksa Artit ngizinin maba untuk gantiin Sofomore. Tapi Artit bilang kalau si Kong harus tetap keluar dan gak bisa ikut. Pas udah kelar, Artir dekakani keluar aula dan ngeliat si Kong duduk di anak tangga sendirian. Terus akhirnya mereka semua datengin si Kong. Artit nanya ke Kong ngapain lo di sini si Kong ngejawab dia lagi nungguin temannya Terus si Artit nih emang kayaknya dia juga gak tega ngusir Kong tadi di dalam jadi dia ngejel sain ke Kong kenapa tadi dia ngusir Kong keluar Iya gue setuju sama Artit Kadang emang si Kong ini terlalu baik dan sok jadi pahlawan dia nih kayak gak ngerti dia mana dan kapan waktu yang tepat untuk nolongin temannya. Ini yang udah sempat gue singgung di atas. Kenapa Peartit gak seneng Kong ngebantuin temannya padahal itu kan perbuatan baik toh. Ya karena ini nih PRT mau ngajarin Maba itu disiplin tanggung jawab dan mau mereka bisa selesaikan sendiri tugas-tugas mereka tapi si Kong ini emang maksudnya baik cuma gak di setiap waktu dia bisa bantuin orang dan PRT gak mau buat teman temannya Kong ini nanti berpikir dan tergantung sama Kong terus. Jujur karakter si Artit ini patut dicontoh sama senior-senior yang mau maba adiknya tuh nunjukin kayak dia emang kaget gitu si Kong Niko bisa tahu ya isi hati gue pikir si Artit mungkin begitu. Lo mesti liat muka si Artit, hahaha. <tuh> <tuh> <tuh> Terus Artit nanya ngomong apa lo. Si Kong jawabin katanya kalau orang suka sama seseorang itu gimana pun dia akan terus nyari cara untuk nyari perhatian orang yang itu Ika ketahuan artit P, kan suka ngehukum gue jadi itu artinya P, ada rasa sama gue. Artit cuma bisa bengong terus dia ngomong tentu aja enggak tapi mukalo kalau berkata lain tit terus teman-teman Kong akhirnya datang dan si Artit pun pergi. Keesokan paginya si Kong ini baru aja datang abis beli sarapan ke kantin bawah btw dia tinggal di dom sekolahnya. Pas lagi mau nyiapain makanannya dia agak sengaja lihat ternyata seberang balkon kamarnya itu adalah kamar partit. Wah si Kong senyum-senyum sendiri gitu pas tahu itu kamar senior tercintanya. Yang dia lihat beda banget artit yang lagi ngospek sama artit yang Kong liat sekarang. Lucu deh dia ceritanya baru bangun tidur gitu mau ngambil handuk di balkon sambil garuk-garuk pantatnya. Gimana kok gak ketawa-ketawa sendiri nih orang kalau lagi gak jadi ketua ospek tuh kayak idiot gitu lucu banget gemesin. Gak usah kong de gue aja paling for him banget hahaha. <tuh -tuh> Sekarang para maba lagi kumpul di aula nih tapi yang jadi ketuanya hari ini si penot bukan artit bahkan artit pun gak ada di sana Si Kong kelihatan bingung tuh nyariin partitnya tapi ga nemu eh akhirnya nongol si Artit tapi cuma sampai depan pintu aja ngawasin ga ikut mospek hari itu. Terus dia langsung pergi dari peredaran apaan bahasa gue. Hari itu penut minta tugas yang dulu dikasih buat tanda tangan seribu senior itu dikumpulin sama penut minta besok harus ada perwakilan dari maba yang menghadap ke dia. Semua anak-anak si nyaranin Kong karena cuma dia yang berani sama senior. Tapi Kong keinget kata partit tentang teman-temannya yang nanti bakal ketergantungan sama dia. Akhirnya Kong nolak dan emang pas banget si Kong juga ada acara yang mesti dia urus buat Mr. Kampus itu jadi yang dipilih si Tiu. Sampai aula pemotretan si Kong nanya ke peminiko hari ini dia gak lihat partit ngospek. Pemini awalnya gak mau cerita tapi akhirnya pemini cerita juga kalau artit discourse dari kegiatan ospeknya karena kejadian waktu itu FCOD yang ada maba kolapse terus kedenger sampai dosen dan sekarang senior gak dikasih lagi ngospek terlalu keras dan merek juga sedang diawasi supaya kejadian kayak gitu gak keulang lagi. Malamnya si Kong nih lagi kelaperan dia turun ke kantin bawah buat makan. Semua meja udah penuh tugas ada tempat kosong nah kebetulan ada satu kursi yang kosong Kong coba nanya boleh gak dia duduk sana. Pas Kong udah diizinin dia ngenalin tuh orang dan ternyata <tuk> adalah parkir. artis <tuk> sendiri kaget <tuk> pas tau itu Akhirnya si Kong duduk dan mereka pesan makan samaan. Si Kong Kongni emang gak suka pedas jadi dia pesen masakan yang gak pedas nah digodain lah tuh sama artit. Lokan udah gede. Udah tumbuh segini besar masa pesen makanan kayak anak kecil. Dia bilang emang dia gak bisa masakan pedas. Terus Kongni rada kesel juga diledekin sama artit. Pas mbak-mbaknya ngantar minumannya. Si Artit nih pesan minuman favoritnya The Greatest Strawberry Pink MILK, ini nih minuman yang terkenal santero jagat raya hahaha, <tose> terus Kongnya minum iced coffee. Si Kong ngegodain Artit dengan bilang ketua ospek galak minumannya ginian Terus si Artit ngelak gitu bilang sama mbak-mbaknya kalau dia gak pesan itu. Tapi mbaknya bilang kalau emang Artit tiap kesini pasti pesan itu. Makanan mereka pun datang tapi sebelum makan Artit minta Kong untuk bacain satu puisi tentang petani kata dia sebagai rasa syukur mereka karena kalau gak ada petani mereka gak bisa makan nasi aneh-aneh aja. Akhirnya Kong pun baca tuh puisi semua orang yang ada di sana dengar sambil ketawa gitu. Setelah Kong selesai Artit nuker makanan dia sama Kong. Kata Artit karena dia senior Kong jadi Kong harus nurut dan kata Artit lagian makanan yang Kong pesan itu gak ada gizi katanya jadi dia tuker deh. Sebelum Kong makan Artit campurin semua cabe yang ada di mangkuk ke makanannya Kong kata dia gue doyan pedes jadi lo harus makan persis kayak gue makan. Gue kasih lihat segimana cabai yang artit tuang di makanan Kong. Pas mereka lagi makan artit dapat telepon dari temennya jadi dia harus get out dari sana. Tapi dia ingetin Kong untuk tetap abisin makannya. Terpaksa sambil nahan pedes Kong iain aja. Setelah Artit pergi dan Kong selesai makan dia mau bayar tapi ternyata kata mbak-mbaknya Artit udah bayar semuanya. Dan akhir f 3 ditutup dengan si Kong ini ikut pesan ping miletnya Artit kali mau nyobain.